Jatiluwi adalah salah satu objek wisata di Tabanan Bali yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Orang-orang yang datang ke tempat ini tidak hanya disuguhi pemandangan sawah yang indah, tetapi juga bisa menikmati kuliner yang tidak mudah ditemukan di objek wisata lain. Nah surop loka Uniknya, selain bisa menikmati kuliner di warung-warung yang berderet di tepi jalan dengan berbagai jenis makanan, para tamu juga bisa menikmati makanan tradisional di warung-warung terpencil yang memiliki udara dan pemandangan yang sangat mengesankan. Jika sebelumnya para tamu bisa menikmati semua itu di tengah sawah, kini mulai ada warung kuliner yang buka di tengah kebun warga setempat. Yang lebih menarik, makanan dan minuman yang dijual semuanya organik. Semua makanan diolah dengan bumbu bali tanpa MSG. Pondok Magadep Umadui adalah salah satu warung yang menyediakan semua itu. Selain Anda bisa menikmati nasi goreng, capcay huyung hai, dan lain-lain dengan nasi beras merah atau hitam, di sini juga tersedia daging kodok dengan beragam olahannya. Ada kodok goreng, bakso kodok, dan juga kerupuk kulit kodok. Awalnya Pondok Magadep ini adalah warung jamu yang menyediakan jamu sehat berkhasiat dengan suguhan yang tidak biasa. Warung ini didirikan oleh seorang sarjana kesehatan bernama Made Dharma Susila. Ia mengelola warung ini bersama istrinya Bunda Puspa. Salah satu jamu yang paling digemari pengunjung adalah jamu Asurati. Inilah penjelasan Made Dharma Susila. Mengenai salah satu jamu yang menjadi suguhan favorit di warungnya, kali ini uh, kita akan membuat minuman spesial es detok. Nah, kenapa detok ini? Nah, karena di dalamnya kita yes, ini bahan dasar bakunya adalah air kelapa. Air kelapa kemudian kita isi isiannya, jadi kelapa ini dagingnya dagingnya nah, kemudian yang spesialnya itu adalah ini rempah-rempah atau tanaman herbal yang berfungsi untuk detok nah salah satunya adalah kumis kucing akar alang-alang Tempuyung, tapak liman jahe merah dan lain-lain nah kita tambahkan juga nanti ada lemonnya nah lemonnya ini wah pesennya super ini karena di sini kita pupuk dengan pupuk organik jadi petik sendiri petik sendiri di kebun sendiri ini ini organik sehingga kualitas buahnya luar biasa belum kuning pun airnya sudah berlimpah ini hmm. nah fungsi dari jamu ini adalah untuk membersihkan ginjal kita karena sesuatu yang berlebih di tubuh nah itu bisa menjadi masalah juga buat kita maka dengan meningkatnya fungsi ginjal maka ginjal jadi pintar mana yang harus dibuang mana yang harus disimpan dalam tubuh itu melalui ginjal ini. nah ini fungsinya untuk menguatkan fungsi ginjal ini. Nah, salah satunya seperti ah, lelang-lelang alang ini, kumis kucing, tapak liman dan gempur batu. ada nah, gempur batu. ada ini. gempur batu. gempur batu ini fungsinya untuk mengikis kalau ada batu-batu, ya. karang yang pada banyak salah satunya, salah satunya ya itu bersumber dari protein. ya. ya. jadi protein ini yang mengkristal di batu ginjal. Nah ini bisa jadi kencing batu kita Nah melalui gempur batu itulah dikikis Nah ini kemudian ada peluruhnya Berupa tempuyung ini Ia akan meluruhkan Kemudian ada kumis kucing Dan e, akal langgan Nah fungsi jahe disini adalah untuk mengangatkan Nah ketika tubuh hangat Maka pembuluh-pembuluh ya, Dalam hal ini pembuluh saluran kencing akan dilebarkan Sehingga akan mempermudah proses pembuangan Nah kayak selang ini dilebarkan dari yang punya sempit karena hangat ini dipanaskan sehingga ini akan melebar nah demikian silakan nanti mencobanya di pondok magadek ini ini produk siapa produk mana nah, ini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari alumni Ayurveda Weda termasuk ya. taruh, pramana ah, taruh Pramana ya salah satunya adalah diproduksi oleh saluf romana ya teman kita aturan minumnya nah aturan minumnya kalau ini e, disajikan biasa ya kita bisa minum satu sampai dua kali salam sorry sebaiknya pagi dan sore berapa tataran nah satu sudah makan kalau e, ini kalau sudah biasa satu makan e, se, se, se, dengan air satu gelas kopi bisa pakai es nah ini kita kalau kalau di pondok Magadep ini kita di pondok jamu karena Menggadek ini kan pondok jamu, jadi kita kalau lebih Kalau anak ini untuk merangsang generasi muda, ya juga mau memanfaatkan, mengonsumsi jamu ini. Jadi kalau kita bahasanya jamu seperti itu, jadi anak-anak muda kurang tertarik. Nah kita uh, kombinasikan sini, variasikan sini, menjadi hal-hal yang lebih menarik. Sehingga di cafe-cape pun sangat layak untuk dipasarkan. Ya, jadi nikmat, gitu ya? Nah, ya, jadi ya. nikmat sehat berkhasiat. Ah, bukan hanya nikmat nikmatnya, tapi juga ada khasiatnya untuk tubuh. Demikian. Makanan lain yang menarik di warung ini adalah keladi kukus gula aren yang disuguhkan dengan wadah tempurung kelapa yang dapat membuat sebagian tamu terkenang masa lalu. Gula aren. Jadi enak. Saling melengkapi rasa manisnya Gula Gula adan ini dengan Radu ini Semakin nikmat ya di organik ya Organik, organik. Kami di coba Umadu ini Memang sudah konsen Sangat serius untuk Pertanian organik jadi, jadi terasa apa ya, Kembali ke suasana tempo lalu Sebagai kaum. Jika Anda tertarik untuk berkunjung ke tempat ini, Anda bisa melakukan pencarian di Google Maps dengan mengetikkan kata Warung Mangga Daep Umadui. Anda akan langsung menemukan rute perjalanan menuju tempat ini, selain nomor telepon pemiliknya yang langsung dapat Anda hubungi. Itulah sisi lain objek wisata jatiluwih yang berlokasi di Kabupaten Tabanan Bali.